Halo Sobat Rumah21 terima kasih ya kalian udah selalu nonton review rumah dari Rumah21 TV Nah kali ini aku lagi ada di Citra Garden Serpong maha karya terbaru dari Ciputra Group Nah luas areanya ini sekitar 350 hektar dan juga ada area hijaunya seluas 2 hektar. Nah kalian harus tahu di Citra Garden Serpong ini terdapat dua pilihan rumah yaitu rumah satu lantai dan juga rumahnya cuma dua lantai dan kali ini aku mau nge-review salah satu klaster yang ada di Citra Garden Serpong yaitu klaster Klu dengan tipe lunei tipe 6x12 dengan luas tanahnya itu 72 meter persegi dan luas bangunannya itu 39 meter persegi seperti apa kalian masih penasaran karena ada sesuatu yang keren banget yaitu ada garden di dalam rumahnya yuk kita lihat reviewnya Hai sahabat rumah dua satu, sekarang aku udah ada di tipe Luni di Cluster klu. Nah ini yang aku bilang uh, rundian nyaman dengan akses yang sangat juara karena juaranya apa karena lokasinya itu strategis banget deket banget ke bsd city kalian hanya butuh kurang lebih 10 menit aja untuk sampai ke iron mall bsd city nah kalian bisa lihat ya di tipe lunar ini mempunyai fitur terbaik yaitu hack ceiling yang amat sangat tinggi bisa lihat ke atas sealingnya ini uh, kalau aku kira-kira lebih dari 6 meter ya lebih mungkin sekitar hampir 8 atau 10. Nah, di sini adalah area ruang tamu. Kalian bisa lihat ini cukup lega untuk keluarga. Rumah yang bagus itu memiliki layout yang lega dan membuat penghuninya itu bisa nyaman dan ini ada salah satu keunikan yang ada di Citra Garden Serpong di rumah satu lantai itu hanya satu-satunya di Citra Garden Serpong hunian yang punya garden. Kalian bisa rasain enggak sih punya satu Lantai aja kalian merasa sejuk banget dan juga di sini memiliki dua kamar tidur yaitu kamar tidur utama dan juga kamar tidur anak dan satu kamar mandi dan di sini area dapur bersihnya juga ada bisa dan di sini bisa dimanfaatkan buat uh, meja makan menurut aku konsep rumah ini tuh keren banget eh uh, bener-bener kompak gitu loh tata letak dan layoutnya itu bener-bener compact jadi nggak merasa punya rumah satu satu lantai tapi kayak sempit gitu nah sini tuh rumahnya lega banget dan juga harga rumah di sini itu startnya dari 1 miliar 20 juta itu belum diskon dan lain-lainnya ya kalian bayangin nggak tinggal di BSD City dengan harga 1 miliar saja itu sudah sangat nggak ada lagi ya menurut aku ini recommended banget buat kalian yang mau tinggal di area BSD City ini kalau mau di Lihat-lihat lagi area lokasinya sih adanya di Serpong Tapi kalau menurut aku benar-benar nempel banget ke BSD City Jadi buat kalian yang mungkin punya kantor di BSD City Atau punya bisnis di BSD itu lokasinya itu strategis banget Dan nanti ada juga flyover Woy keren deh Dan kalian tak lupa Kalau saat mereview rumah Pastikan rumah itu memiliki kompor yang tidak ada apinya Karena rumah yang menarik dan minimalis Pasti kompornya udah udah modern guys. Nah di sini uh, kalian bisa lihat ex house itu dari Modena dan juga menurut aku kabinetnya uh, ini cukup ruangan ini tuh cukup untuk jadi dapur ya dapur bersih juga. Di kalian bisa lihat ya Ih, keren loh ya semua semuanya ini by Toto dan juga di sini masih ada kabinet. Buat naruh-naruh barang makanan, dan yang paling surprise di sini bisa ada di ya buat letakin mesin cuci. Compact banget rumahnya, di depannya langsung ada meja makan. Tiga batin rumahnya cukup untuk tiga orang. Keren ya, kalian penasaran gak sih untuk tinggal di sini? Buran beli, hanya satu M saja, udah bisa tinggal di BSD City. Nah kalian harus tahu ya Di Citra Garden Serpong ini Udah lokasinya luas Dekat ke BSD City Dan juga ada fasilitas premium lainnya Seperti clubhouse Ada nanti uh, fitness centernya juga Terus area bermain Dan uh, lahan hijau yang sangat-sangat luas Pokoknya kalian akan terkesan Untuk tinggal di Citra Garden Serpong Jadi aku Kita review bagaimana Kamar mandinya Bagaimana kamarnya Nah di disini ini nanti akan menjadi pintu. Menurut aku, kalau untuk keluarga muda, milenial, Gen Z, lo punya rumah kayak gini tuh keren banget, guys. Nah, ini kamar buat kamar keduanya untuk yang belum punya anak, mungkin ya kalian bisa manfaatkan ruangan keduanya ini buat kayak uh, kantor, bisa dijadiin juga tempat belajar gitu loh, dan atau bisa dijadiin kamar. Konsepnya keren banget. Ini kamar tidur utama. Menurut aku untuk kalian mungkin yang mau di rumah satu lantai hanya satu dua atau tiga orang yang tinggal di sini Ini tuh lega banget coba kalian rasain hmm. Tata letaknya, desainnya, huniannya itu sangat amat menarik Kalian gak boleh melewatkan kesempatan buat membeli rumah di Citra Garden Serpong. Kebayang gak punya garden di rumah satu lantai Nah sobat properti yang selalu setia nonton review rumah aku Terima kasih ya jangan lupa like, comment, dan subscribe Youtube channel a 21 tv Property Channel yang akan memberikan informasi terupdate Seputar properti yang ada di Jabodetabek Salam properti